Go! Huya! Untuk ngapain nih? masuk, monitor-monitor masuk. Aman, aman, aman. <edar ke -adaan> <ksamGM> No, <laughs> <laughs> 오늘도 아우, Cep -cep -cep -cep -cep -cep -cep -cep. Ya, kamu kita belum. Ya, ya, ya, ya. ya. belakang sini, jaga, -jaga belakang. Ambil eh, Jum, ada bawah. Aku orang, orang. gimana yang di situ, bahaya ih, terlempar kamu ke bawah, bahaya. lain orang nah ya lo? hahaha. aku buka gitu. oh ini. aku di sini, mana? lagi anu, apa? mana? lo, Anggap. Yeah, ya. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.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 Oh iya. eh eh samui wah eh jangan eh iya wah anu tadi tuh gugup aku hanya pertama kali ini iya. buaya, buaya buaya eh eh eh <tok> Cepat, Tunggu, ada, ada. Dalam banner ini. Hmm. Nah, ya ini ah, eh, -tari. nah, muncul. Iyi, iyi, iyi. Itu harus ada tekniknya itu. Eh. Ada, ada tadi lah. Ada komponnya tadi Ada Tadi itu. periksa Bisa, bisa dulu, bisa nyam, nyam, nyam. ada waduh, nggak ada, anu ada, kadang-kadang, ini nih, udah sampai batik ini, ada, Ayo omparnya. Ridda. Ya, itu bisa itu. Eh. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Apa ini Wah, ini. Eh, ian, aduh. Eh, ada Dalam dalam, aduh. Eh, naik, naik, naik, naik, naik. I don't know. yuk ada Eh pakai lain eh oh kayaknya ada cara lain nih ada gapit, siap, siap. Caranya kayak Iya, ah. oh. Lu kepalanya Kayak semua haji gapit itu, Eh siap. Eh eh eh Dok, ketua. Ada, kita muncul, tahu dapat. Oh ya kah? Eh, langsung sih, hancur orang nih. Gak apa apa Hancur, dapat dua. Hancur, bisnis kita tinggalkan ini. Baik. Semua banyak yang jelas, heh. kan belum belum di nah, ini dapat kita ya ya ya, ya. Apa -apa? Eh, kita ini bawa anu lah. Wadah, wadah, wadah. wadah. wadah, wadah. wadah, wadah, keluar dulu. Wah wadah ke sini ya ke ya mana wadahnya wadahnya mana wadahnya tapi